wakat istagartu dan teman-teman istikharah sebuah yang minta petunjuk Allah yang kusti Allah ta'ala fi jam'i arba'ina hadisan yang dalam ngumpul laki patang puluh hadisan hadise iktidaan kerana mengikuti jejak biha'ulah il'a'imati kelawan mengkono-mengkono imam-imam al alami sing ngalim-ngalim mau wa khufadil islam an ahli ahli hadisi islam semua tadi kan ahli hadis semua mulai Abdullah bin Mubarak sampai al-behagi wa ulama' lan teman-teman sepakat soal ulama' para alim ala jawazil amal ingatase. Kewenangannya diperbolehkannya ngamal bil hadis doif kelawan hadis doif ini sing ngake ngerti hadis doif ui bisa diamalkan di dalam fadlul amal fi fadha'ilil amal yang dalam keutamaan keutamaan yang ngamal di kongkow Nganjurno sembahyang apa sonat iki bangsane ngono-ngono kuwi kadise doif apa apa sing gak ora iki kanggo menetapkan hukum kalau menetapkan hukum hadise kudu shahih gitu. to tapi nek kanggo fadhailul amal doif karena itu wis kesepakatane ulama-ulama mulai biyen wa ma hadza iki meskipun Ulama-ulama sepakat bahwa hadis tadi itu bisa diamalkan karena termasuk fadhailul a'mal. Orang lalu mau menghafalkan 40 hadis gara-gara hadis dhaif ini. Itu kan bagus. Tapi wa ma'a hadza tani mengono mau falaisa i'timadi mongko ora ono ala hadal hadis. Iku ingatasi hadis tapi ini aku ngawi patang puluh dasar dasarku kok hadis. Iku mau mankhafidoi. Iku gak lanopo bal ala kaulihi balik ingatasi dawi kancing rasul wasallam fil ahadi sissohi hadis ing dalam hadis-hadis sing liya bal resah itu mingkum Dawuh liya bali wasu nyampe ake, sopo asyah sing nyekseni, mingkum sanging sirokabe, algo iba engkang, absen sing teko, sing ngurungokno, dawuh kuiki supaya disampekno, ningguni sing orang ngurungokno, sing orang nyekseni, lalu kamu ngapalno 40 hadis itu untuk kamu sampaikan kepada orang-orang.